Alquraa Yasin filailatin Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam asbaha waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Hadisnya statusnya isnaduhu jayyid sanadnya jayid Kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir namanya Al-Qur'an Al-Azim. Jadi kalau ada orang yang baca Yasin malam Jumat Ustaz Somad saya baca yasin malam jumat boleh apa tidak dalam hadis tak ada disebut malam jumat mancoro yasin filai latin. siapa yang baca yasin pada suatu malam malam jumat itu malam apa tak malam malam maka masuk dalam dalil yang am dalilnya umum artinya tiap malam baca yasin kalau tak sanggup tiap malam malam jumat pun jadilah malam jumat pun tak sanggup maci lah Alam Jumat seminggu sekali <tuh> Yassin Wal-Quranil Hakim Innaka la minal mursaleen Ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim Tenang hati emaknya di ruang tamu Mendengar anak di kamar baca Yasin. Begitu dibukanya pintu tengok flashnis Sangka ana awak pandai mengaji. Nah, banyak juga sekarang perempuan-perempuan, ibu-ibu majelis yasin tapi membacanya tak tepat. Ujung-ujungnya ya e turjaun. E Fa yakun. Dari mulai tahun 2000 punya grup Yasin sampai 2017 tak ada perubahan. Yang berubah dulu tak pakai seragam sekarang pakai seragam. Membaca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah oleh sebab itu ada surat yang lain ibu-ibu sekalian sore kamis ini kita tidak lagi baca yasin tapi kita perbaiki tajwid yasin ah tajwid ibu silakan bu si, ibu pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim yasin wal Qur'anil akim dah ibu tiga ayat ya ya ibu selanjutnya baca bu ya itu tanda-tanda tuh jangan paksa dia nanti dia balik tak mau ikut lagi dah kami paham ibu batuk kan ya ibu selanjutnya dah ibu selanjutnya itu perempuan zaman sekarang sudah mau ikut pengajian tuh Alhamdulillah daripada dia di rumah ikut kiong racun kucing garong tak mau dia datang ke masjid jangan dikeluarkan orang yang sudah masuk dalam masjid Jaga-jaga, jangan orang sudah mau masuk ke masjid di zaman Eden di zaman gila ini. Alhamdulillah. Ah, ni lalu kemudian setelah tajwidnya diperbaiki, jangan dengan kata-kata yang kasar. Wa in kun ta fadzan qalbi. Seandainya kau kasar, hatimu keras. Hawli, maka mereka akan meninggalkan engkau ya Muhammad kalbi, hawli, maka kau berikan maaf am. dan minta ampun kepada Allah lembut-lembut ah, ibu, ibu. Ya. itu panjang ibu. Innaka, innaka kalau laminal artinya bukan rasul lamnya pendek lam taukit innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin ala bukan ala ala ala sirat bukan sirat suah ala siratin mustaqim bukan mustaqim mustaqim ah, ditutupnya balik merajuk boleh namanya juga tahsin hasana hasan artinya baik hasana yuhasinu memperbaiki bacaan ibu mau kemana mau tahsin tahsin apa tahsin surat yasin nah setelah bacaannya sama semua baru pindah pindah apa berikut ini kamis sore kita buat pengajian taksir surat yasin tahsinnya sudah sekarang pindah apanya Tafsir surat Yasin Yasin Ulama terbagi dua Yang satu mengatakan Yasin ini maknanya jelas Yasin Salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ana Muhammad Ana Ahmad Makanya dalam Quran ada disebut Yahtimim ba'dismuhu Ahmad akan datang nabi sesudah aku namanya Ahmad. Ahmad siapa itu? Ya Muhammad itulah Ahmad. Nama dia Muhammad, nama dia Ahmad, nama dia Hasir, nama dia Al-Aqib. Dia panggil Abdul Qasim, dia juga Al-Khatim, dia juga Al-Fatih, dia juga adalah Yasin dan dia juga Toha. Tadi semua itu nama dia itu semua. Maka satu mengatakan ini huruf-huruf muqatta'ah terbagi dua Yang pertama mengatakan ini huruf muhkamat jelas Tapi ulama sebagian mengatakan ini ayat mutasyabihat Makanya kalau kita buka tafsir jalan lain, Ya wallahu a'lam bi Allah sahaja yang tahu artinya. Manusia tak ada yang tahu. Karena dia berpendapat ini ayat mutasyabihat. Innaka, ka di situ siapa? Ka engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Engkau adalah seorang rasul. Karena ada yang mengatakan dia sa'ir, tukang sihir. Ada yang mengatakan dia majnun, orang gila. Ada yang mengatakan dia asatirul awalin, tukang dongeng. Ada yang mengatakan dia kadhaf, tukang bohong. Dibantah oleh surat yasin. Nah, setelah hatam tafsir surat yasin, maka kita sudah menyelamatkan orang. Tajwidnya benar, taksin bacaannya baik, Kosa katanya tafsirnya jelas, pindah ke surat yang lain, tapi tetap membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin tak salah, tapi seumur hidup tak pindah-pindah, bisa jadi masalah. Ustaz, kami biasanya kalau ada susah-susah, disuruh membaca surat Yasin, itu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kafir dalam tafsir al quran al azim La amrin 'asirin inna yassara Kalau dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, maka Allah memudahkannya. Puhat taufi bin Katsir. Dibacakannya surat Yasin pada perkara yang sulit, sulit melahirkan, sulit mau nikah, sulit rezeki, sulit sehat, sulit mati. karena ada orang tak mati-mati? Baca surat Yasin mati kontan. Ya Allah berkat bacaan surat Yasin ini Kalau memang dia layak untuk hidup lagi panjang umurnya Panjangkanlah umurnya Ya Allah Tapi kalau memang rasanya tak bisa lagi panjang Tak boleh kuat-kuat Kalau kuat tersinggung anak menantunya nanti kan Dapat ibu yang dimuliakan Allah Ini Quran diturunkan Allah bukan ke orang mati Zalikal kitabu la raiba fihi Hudan Quran itu hudan petunjuk tengok ayat yang lain syawru ramadhan alladhi unzila fihil qur'an hudan petunjuk kalau yang namanya petunjuk itu untuk orang hidup petunjuk untuk orang hidup orang mati tak perlu ditunjuk Pernah tak orang mati nanya, Tunjukkan aku mana jalan yang benar? Tidak pernah. Quran itu bukan untuk orang mati. Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, Pahalanya bisa ditransfer. Dengan syarat sama-sama rekening Bang syariah Mandiri. <lain> kalau lain, kodenya tak jelas. Harus sama-sama, Ashhadu an la ilaha illallah, Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Begitu ceritanya tentang masalah ini, ada.